Serial terbaru dari Disney Plus Hotstar. Setelah 24 tahun, sosok misterius itu muncul kembali. Kini ia hadir bersama pembunuh berantai. Dibintangi So Kita harus cari mereka. Kita harus